di Denmaga bahwa KRI Rigel sudah menemukan sinyal dan setelah dilakukan penyelaman oleh uh, Kopaska, itu sudah ditemukan beberapa pecahan dari pesawat tersebut karena terbukti di sini ada uh, life phase Kemudian juga warna bagian dari pesawat ada dan juga bagian dari ada registrasinya. Berarti ditemukan dari kedalaman 23 meter. Kemudian dilaporkan dari penyelam bahwa visibility di bawah air tersebut juga baik cukup jelas sehingga memungkinkan. Apabila nanti ditemukan bagian-bagian dari pesawat tersebut, bahkan korban, sampai sore hari ini mudah-mudahan bisa diangkat. Kalau tidak ada perubahan arus di bawah. Namun sampai sekarang arus juga masih bagus, termasuk juga pandangan juga masih bagus. Mudah-mudahan dari apa yang ditemukan ini bisa kita kembangkan dan kami yakin bahwa disitulah titik yang diperkirakan Uh, jatuhnya pesawat tersebut. Sekali jadi kita bersama-sama tentunya tetap prioritas pada korban nah dan juga menaikan uh, dalam area yang sangat sama tentunya apa yang kita dapatkan secara kita akan kita bawa ke JCT di pemayoran di di, di lebih oleh BPI ataupun KNT. Yang uh, kita dilibatkan dari unsur TNI Polri dan Basarnas itu sendiri, kemudian dari KPLP dan beberapa stakeholder line yang terlibat langsung maupun dari potensi-potensi sar, organisasi sar yang lainnya. Jadi itu simultan. Jadi kami tetap mencari korban, uh, kemudian bersamaan apabila ditemukan uh, dari badan ataupun atau bagian dari pesawat, kita juga akan lakukan pengangkatan dengan peralatan yang didatangkan karena kami informasinya dari informasi yang didapat berorak ada juga bagian dari engine dari pesawat sebelumnya. namun kondisinya sudah ano ya terpecah-pecah mungkin tadi saya katakan ada dua indikator transmitter dari emergency yang mentransmit dan itu sudah ditandai Uh, akan segera diturunkan uh, penyelam saat ini sedang dilaksanakan secara konvensional kemudian akan disisul yang menggunakan uh, Direction Finder yang lebih tepat ke posisi tersebut saat ini cuaca, lokasi di, di, oh, cuaca di lokasi cukup pendukung uh, kami tentunya selalu berkoordinasi dengan bmkg untuk menyusuhkan uh, pola operasi kami dan tentunya menghitung arus juga, arus ini kemana, dan segala macam untuk menentukan sarmet dari operasi SAR sendiri titik-titik di mana lokasi itu ditemukan sudah kita tandai dengan menempatkan boi poin sinyal uh, semacam balon-balon sehingga di sekitar itu sebagai fokus dan kita lebarkan dan kita kita bagi-bagi uh, area-area pencarian ini Pak